Salam komando, salam cuan, salam sensasional Apa kabarnya para komando pasukan ngopi? Apakah kalian sudah ngopi hari ini? Kalau belum ngopi silahkan ngopi dulu ya bosku ya. Langsung aja, abis itu kita langsung kita coba bermain di World West Gold ini ya bosku ya. Mantap sekali Kita coba langsung ya, kita takin turunin dulu Ya. Jangan sampai jam tanganannya diubah. Oke, okay, berarti apa? masih satu juta Oke, okay. kita turun dulu. Udah, ya kita enaknya oh, langsung di-berat 3000. Uh, hmm, 800 aja. Ya. kita coba di-berat dalam aja, Bos. Ya, jangan 800 karena kita belum pasti, ya, Bos. Ya. yang akan keluarnya ya, bosku ya, wealthnya ada di mana, scatternya di dimana, tidak perlu cek cek dulu ya, bosku ya. Kita nggak pakai turbo atau gold dulu ya, bosku. Kita baru pakai yang tanpa nanjir Semoga dapet. Yes, nah. Mantap. Emang emang paling tebus lah. Kalau masalah crispy, emang banjir ya Banjir banget Krispin di WWG tuh Gak ada dua, ini ada pokoknya WWG, nggak ada duanya WWG paling banjir Krispinnya Oke, okay, nice Mantul bosku, mantul Wow, ini juga nice Good job, good job, good job Oke, okay, jos, jos, jos, jos, mantap sekali, nice sekali ya Loh, Kita ambil satu lagi bintangnya dong Bintang ini satu lagi tambahin Lumayan ya Gratisan, dapat empat puluh ribu lebih Gocok lagi. Konek mantap <tum> sekali ya Mantap nemu ibu bosku ya lumayan sekali bosku ya bagi kalian yang pengen tau gue main di mana Buah main di website yang paling gacuh cool ya bosku ya Sebelumnya gue juga cek NTB gue di, di website ini Linknya ada gue taruh di kolom komentar Dan di tentang channel bosku langsung aja cek-cek Ke tentang channel atau di kolom komentar gue ya bosku ya langsung aja gak usah ragu lagi karena ini sudah terbukti ya website ini bikin gue cuan se setiap harinya gue main di website ini tuh gak pernah boncas ya bosku ya kadang padahal-padahal ya, padang -padang adalah, ya sesuai ekspektasi ya gue pikir dapet gede tapi dapetnya sedikit namanya juga uh, permainan bosku ya. yang penting kita gak terungkap, gak boncas bosku bagi kalian yang masih mencari-cari link website yang udah coba itu yang gimana ya Langsung aja bosku ya Langsung aja ke channel temen cina ya bosku ya Linknya gue taruh di sana Atau di kolom komentar juga gue taruh gue di sana ya bosku ya Dan bagi kalian yang belum pernah bermain game slot ini jangan coba-coba bermain ya bosku ya Karena game ini memiliki Uh, tingkat ketagihan yang sangat tinggi ya bosku karena kalau kita menempat sih kita ketagihan dan musuh utama bagi beberapa pemain slot baru itu ya pemain baru itu musuh utamanya adalah keseratahan ya bosku biasalah pemain baru pasti dikasih pasti dikasih ya bosku tapi gak selalu juga sih gue pertama-tama gitu dikasih ya bosku susah juga Cuma setelah boleh lihat di youtube, boleh lihat pola-pola, segala macam, Gue coba uh, sampai sekarang, untung banget nih ya Kalau ada video untuk belajar gitu ya Mempermudahkan gitu ya bos, oke kita coba take in bednya bosku. ya Kita coba take in bednya dan di turbo 30 ya bos kaya. Pokoknya kalau nggak di turbo ya di quick ya bosku. ya Kita cobain aja dulu aja sih gua pakai turbo tiga puluh kiri tujuh puluh masih belum dikasih juga bosku jadi kita coba apa tweaking lagi ya eh janganlah kita coba di 70 quicknya ya 70 quicknya masih di beta yang sama nanti kalau belum dapat itu mungkin kota ikannya Kalau nggak kota ikannya nggak tua Tergantung aja lihat saldo nya bosku udah apa-apa bosku ya Gak jadi lah, nggak jadi turunin atau titake nya bosku kan udah dapet kita bosku semua ini berisi yang nggak boncos ya Kalau boncos ya ya ya ya ya nggak ya, apa-apa Crisping ini gratisan bosku, gratis, memang gratisan nggak ada ruginya bosku ya Walaupun itu bocor juga itu paling nggak rugi kalau kita entah buy spinning itu beli seberapa itu baru boncos ya bos ke. lumayan angkanya sampai ke realm empat ini bos ke ayo kuburin sampai belasan sampai belakang, sekali lagi sekali lagi ayo beli topi itu ya topinya enggak yang ini, itu tapi ini dapet sensasional bosku pastilah ya walaupun empat trail aja tapi udah dapet sensasional soalnya wawutnya ada berapa itu ya kan wawutnya ada yang kali tiga ada yang kali lima ada yang kali dua ya bosku itu kan sensasional ya dapet berapa yang di skip dulu bosku karena kalo di skip di ini ngebuat polanya jadi kereset ya bosku polanya terrestart kereset kalo kita skip sensasional pertama kali yang berkonsentrasi untuk bosku Wow lumayan bosku Dapat ber 100 lebih ya bosku yang mau order M eh, model di bedroom ibu dapet sensa ya auto sensa so sensa pokoknya gitu aja ya kalau misalnya uh, kalian belum dapat coba take dulu bednya ya jangan banyak-banyak lagi -banyak ya. gua oke mulai dari bed yang minimal aja ya karena loh pakai modal kecil ya harus menyesuaikan ya bosku ya. jangan mendang mentang pakai modal kecil jadi habis juga nggak apa-apa jangan jangan gitu yang seperti itu karena kurang bagus yang seperti itu bosku ya harus kita sesuaikan se apa permainannya dan modalnya ya ya anjay dapat 300.000 ribu mantap. sensasional sampai belakang i sensasional world well, di banjir juga ini joros mantap ini koneksi koboi aki-aki ini ya bosku. pokoknya kalau koboi ini koneksi sampai belakang rem. dan empat aja udah lumayan bosku ya, 271 total 600 ribu bosku gak tahan banget gila mana tahan banget sumpah gila joss banget emang WWG ini the best, terbaik lah pokoknya ini kita abisin dulu ya siapa tahu dikasih lagi weldnya apa weldnya sketernya bosku. Ya. kita coba abisin dulu ini skater yang tadi udah kita buat di quick 70 bosku kalau misalnya gak rapet juga baru kita WD bosku ya hmm, dikit lagi tuh belum rokok sambil santai enak banget, bosku. Ya, oke, mungkin bagi kalian yang pada berani, ya, bosku. Kalau orang-orang yang berani itu biasanya bed 2000 Dapat kayak tadi dapat enam ribu pasti langsung ditingkatin ke debit, tahun debit enam ribu, sepuluh ya. Tapi gue jangan ya gue saranin jangan seperti itu bosku karena sangat-sangat berbahaya ya, sangat-sangat. Gak rasional itu ya bosku ya. Gak boleh kita lakukan seperti itu karena sangat beresiko itu bosku ya. Jangan dilakukan ya bosku. Kita wedi aja, bosku. Ini ya, kita wedi abis ini. Kita ya, mudah-mudahan masih dapat 700.000 ya, 700.000 bisa kita WD. Dapatlah 700.000 ini masih cuma potong 20 ribuan ya. Oke, okay, ya Udah fix Nggak apa-apa kayaknya Lihat titik-titik terakhir Oke, okay, thank you banget ya. deh semuanya Jangan lupa di like, di comment Dan di subscribe channel gue ini ya Thank you, bye-bye